Salam semangat dan salam Genaraar. Hey yang koambe yang ko aronawa kombe. Teminokki beku mano kobunbe ko bungo awe ade. Nah, adik-adik tahu lagu tadi berasal dari daerah mana ya? Ya. Papua. Kali ini Kaboji akan bercerita tentang seorang anak yang berasal dari Papua bernama Mika. Besok hari Mika akan berangkat sekolah. Wah, Mika senang sekali. Mika bersemangat untuk menyiapkan seluruh barang bawaan yang akan dia masukkan dalam noken. Noken adalah sejenis tas tradisional dari Papua. Yang terbuat dari serat kayu. Kali ini Mika akan membawa apa ya ke sekolah? Aha, Mika menyiapkan buku tulis. Peralatan tulis. Lalu... Dan tak ketinggalan bola, Mika suka sekali bermain bola. Semua benda tadi dimasukkan ke dalam noken. Mika masih berpikir, kira-kira hmm, apa lagi yang bisa aku bawa ya? Ah, aku ingin membawa ayai dan juga bunga koki. langsung mencari ayai dan bunga koge. Pohon ayai biasanya ada di dekat rawa. Buahnya ulat kecil warna putih. Dan jika dimakan asam. Biasanya suku pedalaman mengumpulkan ayai dan memasukkannya ke dalam botol bekas. Sedangkan koge adalah sejenis tanaman liar biasanya berada di hutan atau di lapangan. Nah yang biasa dimakan adalah bunganya yang mekar dan berwarna putih. Tapi adik-adik hati-hati ya Biasanya kalau koge itu yang masih kuncup bunganya tidak boleh dimakan. Karena bisa menyebabkan sakit perut. Ya Mika membawa banyak sekali ayai dan bunga koge. Ya bunga koge yang manis ah, dan kadang... Bisa juga diseduh dengan air dan diminum sarinya. Lalu apa lagi ya yang dia bawa? Aha babi kecil, babi kecil kesayangan Mika. Mika akan membawa babi kecil kesayangannya. Babi dimasukkan juga ke dalam noken. Wah banyak sekali bawaannya. Tiba-tiba babi kecil melompat tuing, hop, dan menjatuhkan noken. Semua barang-barang yang ada di dalam noken jadi hancur berantakan. Waduh, mungkin terlalu banyak barang yang Mika bawa. Aduh, bagaimana ini? kami Minda bilang. Bahwa di sekolah sudah ada bola Bu Guru juga punya banyak crayon Jadi Mika tak perlu repot-repot membawanya Begitu lalu apa lagi? Hmm kak Minda juga bilang ayai dan bunga koge boleh saja Mika bawa Tapi tidak sebanyak ini Baiklah, aku kurangi. Dan babi kecil. Apakah jika babi kecil ini dibawa, tidak akan merepotkan? Oh iya, babi kecilku pasti tidak akan bisa diam. <tuh> babi kecil, kamu tidak aku ajak ke sekolah ya. Kamu tetap di rumah bersama dengan Kaminda. Kami Begitu ya. Nah, akhirnya... Mika mulai mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu. Dan dia menyimpannya dalam noken. Ditaruhnya di atas meja. Ketika malam hari tiba. Mika bisa beristirahat dengan tenang. Dan ketika pagi datang. Kabangun wah hari ini, semoga menjadi hari yang indah. Hari ini indah, matahari bersinar, cerah, burung-burung. Sudah siap untuk berangkat sekolah Mika Membawa noken Dan siap berangkat Menuju sekolah dengan penuh semangat Kalau adik-adik Kira-kira membawa apa Jika mau berangkat sekolah Baiklah kalau begitu Kita berangkat yuk Berangkat Demikian ceritanya. Terima kasih dan sampai jumpa.